Selamat, Selamat datang kembali di Gerece Media Youtube Channel Bareng saya, Ryu dan teman saya, Aryo Nah, kemarin kan kita udah bahas jenis-jenis uh, night photography ini. Jadi kan kita udah nampilin beberapa foto dan kita bahas Nah, foto pertama itu uh, objeknya apa dan tentang apa gitu kan Nah, cara Tata caranya ngambilnya hmm, cara juga cara ngambilnya nah kemarin juga kita ngasih sedikit tips dan trik buat episode kali ini. Nah, episode kali ini jadi, kemarin kan Aryo udah nyebutin beberapa tips dan trik buat memulai night fotografi hmm. Nih, A antaranya adalah satu hatu, tripod, tripod dan yang aneh nih, dukun iya buku nih, dukun dan HP nah, hp mungkin nih, bisa nih, tuh kali ini Uh, aku pengen tahu nih fungsinya buat apa <laughs> sih itu okay, boleh, ada boleh. dukun segala oke oh, boleh, boleh, boleh. Ya, oke okay. kita mulai dari tips and trik yang pertama hmm. satu adalah tripod oh, Oke. Okay. Okay. untuk net fotografi sebenarnya ya alangkah baiknya tuh memang pakai tripod kalau hmm. memang udah pada punya tripod karena jelas kalau misalnya kita kayak ngambil objek-objek malam itu kan kamera itu memang harus Uh, di shot dengan long exposure ya mm. lebih dari satu detik gitu loh jadi kamera kalau bisa tuh tanpa ada shake ada getaran mm. dan macam-macam nah, tripod itu kan salah satunya memang biar steady mm. nah, itu kenapa kita butuh tripod adalah itu mm. melanjutkan yang kedua ah. adalah batu mm. <laughs> tahu mas Gio apa? kalau tadi kata kru mm. kreatif sih katanya itu buat biar nahan <laughs> nggak kalau aku sih kayaknya itu buat uh, lempar maling <laughs> karena kan kita malam-malam kan seliparan sama maling nah, kan itu mungkin jadi bahaya. bisa dipakai juga sebenarnya mm. jadi batu ini sebenarnya berguna buat bagi orang-orang yang punya tripod yang kurang oke, okay, oh yang model-model aluminium ya, dia, yang Itu nah kan enteng ya. Kadang-kadang kan kalau fotografi kan memang kita outdoor. Hmm. Nah, berhubungan dengan yang tadi yang soal tripod, kita kan nggak boleh ada goncangan sedikit pun. Hmm. Nah, biasanya kok di tripod-tripod murah nih, hmm. bagian bawah itu ada con condolannya <laughs> Condolannya. <laughs> ada hooknya nah, ya, tuh loh. Hmm. Keren juga tuh bahasanya. <tip> <tip> <tip> Ngingetin guru agama saya <tip> ada, can uh, ada canolan Nah itu nanti dipastikan Satunya itu dipastikan Terus digantungin situ. Oh, Nah ya. itu berguna juga buat Kalau misalnya kita mau naik fotografi Nggak eh, naik fotografi juga hmm. sih Semuanya bisa Kalau kita mau moto di sungai hmm, Itu kan kadang-kadang Uh, nganu ya, maksudnya pengalaman saya sendiri Juga ngalamin juga kamera jatuh di kali oh, oh. <laughs> Kayak gitu, wow itu Serem uh, Baru dua kali shot <laughs> Udah kamera jatuh nah. di kali ya, Itu akhirnya saya mempunyai Tips and triknya salah satunya batu itu gitu hmm. Buat pemberat, biar bias kayak ini. Terus ketiga adalah HP HP HP Ini multifungsi sebenarnya hmm. Sangat multifungsi Satu, lihat jam Oke. Okay. Ya biar pulang ada, udah udah pakai jam. Iya. <laughs> <laughs> biar pulangnya gak ke maleman, dimarahin mama, mama hmm. ya kan. Okay. Karena kan ya tahu sendirilah. Yeah. Terus kedua, memang HP itu buat penerangan. Oh, nah, penerangan karangan. ya karena ada flash yeah. kita kalau jalan tuh memang takutnya kesandung dan macam-macam gitu hmm. kan. Ketiga, ini mulai penting nih. Hmm. Mulai penting. Ketiga adalah flash HP itu itu semacam kayak life hack buat fotografer sebenarnya mm. di foto-foto tertentu misalnya night fotografer, mending fotografi gitu. kita mau moto yang ada landscape nya dan mm. landscape nya itu yang mau kita uh, terangin lah objeknya kadang-kadang mm. kalau kita foto aja cuma cuma apa namanya kayak gantungin cahaya malam mm. itu bawahnya nggak kelihatan atau oh, lebih gelap uh -huh. nah, karena teknik kita long exposure kita bisa ratain tuh pakai flash bagian bawahnya hmm, biar bi bisa kelihatan lah bawahnya itu secara kontras lebih lebih terang oh kayak gitu je. itu life salah hmm. satunya itu habis itu kalau misalnya sama lah kayak kayak ada foto-foto landscape yang tato ada orang nyenterin kayak oh, belakangnya okay. ada viewnya no, no, no, no. nah itu semacam kayak gitu juga life sebenarnya gunanya HP salah pingin di situ. Terus ada lagi nih, penting juga HP itu kenapa penting adalah para net photographer atau astro photographer mm -hmm. yang suka moto-moto objek angkasa gitu, itu harus punya aplikasi. Uh, kalau aku ya, mm -hmm. kalau aku pakainya adalah Star Tracker. Star Tracker itu modelnya kayak gini loh Mas Dwi. Oh, aku tahu tahu tahu. Mungkin kayak Sun Tracker. Aku aku pernah pakai itu Sun Tracker. Jadi Sun, sun Tracker itu buat Uh, nyari sunrise sama sunset. Okay. Jadi di situ ada nanti uh, tampilannya itu ada kayak globe, tapi mm -hmm. secara digital terus kita bisa lihat matahari itu tracknya. Nah kalau ini hmm. ya secara simulasinya hmm. sama, cuma di sini dia kita bisa ngelihat kayak ah, seperti ini. Oh. Jadi buat bintang terutama terus. tetap ada bulan, tetap dia otomatis kalibrasi jadi orang-orang yang pada mau nyari foto milky way atau mau nyari foto bulan biar nggak salah tempat ya kan wah kayaknya asik nih foto di sini tapi nggak tahu padahal bulannya di belakang misalnya hmm. gitu padahal secara uh, penerangan nggak oke okay. lah ini salah satu cara buat ngakalin itu wah, ada suaranya wah uh, gitu. oh. suaranya space space gitu ya ingin dengerin nanti oh. <laughs> terus uh, HP itu hmm. kita udah ngomongin apa tadi? Awas oh, tips <laughs> oh, tips trik Masih trik. ada satu lagi. Wah ini main main. Nah, yang paling penting nih dukun. <laughs> dukun ini sebenarnya opsional tips and trik hmm. opsional, Tapi kayaknya kalau misalnya di tiap perjalananmu itu ada dukunnya itu asik. Hmm. Karena <laughs> karena gini, karena ini kalau pengalaman saya, pengalaman itu saya kalau nyari foto tuh memang karena gini. Uh, ketika aku nyari foto tuh rata-rata adalah di tempat-tempat yang memang sepi, hmm. satu sepi terus memang nyari tempat yang pen, secara penerangan itu kurang jadi otomatis oh, biar langit ada, apa polusi cahaya ya, polusi cahaya dan jauh dari kota dan macam-macam tapi dan, dengan kriteria seperti itu hmm. di Indonesia sama dengan apa? angker, oh, ya benar, benar. tidak ada penerangan, hmm. jauh dari kota itu kalau di Indonesia sama dengan angker. Nah, Makanya perlu dukun. Alangkah ya. baiknya tuh dengan dukun itu lebih oh, okay. menjanjikan, hmm. <tidak> alangkah menjanjikan dan ada teman ngobrol seperti hmm. itu. Seperti itu kalau nggak mau ngobrol sama oh, yang, yang lain juga menurutnya oh, okay. <laughs> nah, gitu daripada kita ngobrol sendiri ternyata ada hmm. yang nongol di samping. Ya, kan gitu kan <laughs> mending bawa orang ya, dari pertama iya karena memang sebenarnya banyak pengalaman juga soalnya karena udah benar malam-malam tau tau ada suara kersek-kersek di belakang nggak hmm. tahu apa, takutin jin atau apa hmm. ternyata kucing misalnya hmm. kayak -kaya gitu kan deg-degan doang nah. gitu loh kan terlalu memanipulasi diri nah. gitu jadi enggak nggak apa ya nggak nggak fokus melalui fotonya malah paling ingin pulang itu mama pulang kan gitu gitu paling itu ya kalau tips and trik buat naik fotografi sebenarnya terus masih dukun tadi nah, uh. nah kita kan udah bahas apa ya istilahnya starter pack ya starter pack bersama dukun bersama dukun yang buat yang bawain alat-alat bawain alat kru juga nah sekarang aku mau tanya nih, jadi kan uh, sebenarnya kalau di landscape, landscape biasa ya di siang hari itu kan kita butuh alat-alat uh, khusus nih, ya. uh, kayak misalnya tripod tadi kan udah hmm. diinvasi. Nah, yang lebih penting adalah lensa. Ya, nah, lensanya nah, juga. lensanya kan berpengaruh karena kita kan istilahnya mau ngambil uh, apa, frame selebar mungkin kan? Nah, kalau di night photography itu sama nggak sih? atau beda um, karena net fotografi itu kan tetap banyak ya mas, jenis-jenisnya ya. Jadi sebenarnya nggak ada acuan kalau net fotografi itu harus pakai wide angle atau harus tele itu sebenarnya nggak ada mas. Cuma uh, kalau misalnya memang basically adalah dia ingin uh, ngutamain landscape-nya, maksudnya bener-bener oh, mau ngeliatin panoramanya hmm. seperti itu ya memang sebaiknya white angle hmm. cuma kalau misalnya kayak foto-foto objek tertentu misalnya astrofotografi yang kemarin hmm. Andromeda itu nggak mungkin kalau misalnya oh, white uh. ya kan, gitu. dia mesti kan focal lengthnya mesti lebih panjang hmm. lebih sempit kan hmm. gitu paling gitu terus kayak city skip misalnya hmm. city skip mungkin ada yang butuh white angle hmm. tapi ada juga yang kita lebih butuh yang sempitnya lebih sempit ya. hmm lebih apa namanya fleksibel masalah alat bisa pakai drone juga ya kalau misalnya hmm, apalagi sekarang kan memang bahkan udah ada genrenya khusus hmm. malahan untuk mengambil dari drone itu hmm. kan ada genrenya khusus malah sekarang nah biasanya kan kan uh, wet angle kan uh, macam-macam nih hmm. mas Aryo biasanya pakai apa genre-nya yang hmm, berapa mili? Kalau aku seben, uh, kan gini. Uh, kalau aku sendiri sih pakai yang paling sering tak pakai ya. Hmm. Paling tak pakai itu adalah white angle sama tele. Hmm. Dua itu yang paling sering. Walaupun misalnya aku punya uh, fix sama telefoto, hmm. cuma yang paling sering tak pakai memang white hmm. sama telenya. Karena ya kebutuhan sih kebutuhannya memang aku harus lebih banyak pakai itu, pakai dua itu. Kalau wide angle angleku aku pakai 1740 L karena hmm. uh, kan apa namanya <coughs> full frame hmm. karena kamera aku full frame jadi aku pakainya memang 1740 hmm. tapi buat yang misalnya kameranya crop APS-C uh, kayak gitu bisa pakai yang 8mm kayak gitu juga itu sama aja. Nah uh, tadi kita udah bahas beberapa uh, apa selain alat, ya, alat dan street pendukung buat nanti fotografi nah eh FYI, di fotografi itu ada golden hour nah jadi beberapa genre fotografi itu punya golden hour nya sendiri-sendiri misal kalau kita mau eh, istilahnya apa ya potret tapi di outdoor itu bisa pakai di jam eh, 5 sampai jam 9 sekitaran gitu kan terus kalau landscape itu bisa landscape kalau underwater kalau juga nggak salah itu di jam 11 sampai jam 1 terus kalau mau ada juga di jam sore itu jam jam 4 sampai sebelum matahari terbit Sun. itu juga eh, golden hour juga kan? sunset hmm, sunset, sunset, oh ya, itu benar. sunset nah aku mau tanya nih kalau di night photography itu ada golden hour nya juga nggak sih? golden hour ya? sebenarnya kalau golden hour nya ada sih sebenarnya, golden hour-nya tetap uh, dimana polusi cahaya itu paling dikit. Itu memang sekitar dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Hmm. Golden hour-nya panjang, memang cuma kan kalau uh, ngomong golden hour itu kan kalau naik fotografi itu kan banyak ya. Maksudnya banyak hal yang bisa di uh, targetnya mau difoto tuh apa, misalnya bulan, hmm. masalah ngomong waktu itu serba susah tuh kalau hmm. naik fotografi itu karena nggak nggak semua objek tuh hmm. e, ada di waktu yang sama hmm. soalnya gitu misalnya kayak bulan tiap bulan tuh nggak mesti harus bulan purnama itu terbit tahu-tahu hmm. udah ada di atas hmm. misalnya itu kadang-kadang banyak foto yang nyari momennya itu yang susah hmm. bisa nunggu setahun baru bisa dapat momen yang pas hmm. misalnya kayak gitu misalnya kayak Milky Way kita mau hmm. motong Milky Way pun untuk di waktu-waktu ini juga nggak oke okay. satu cuaca ya jelas, jelas. kalau di kita adalah satu cuaca penting. kedua memang Milky Way itu pada bulan Oktober sampai April itu dia lagi condong di mau ke subuh gitu loh jadi cahaya tuh udah mulai ada hmm. gitu loh habis itu dia pas mau terbit pun itu dari sore mau ke malam jadi ya kita sama sekali nggak bisa ngambil Milky Way nya gitu loh jadi tergantung objeknya ya. Jadi mm -hmm. uh, kalau yang aku tangkap itu night fotografi itu lebih ke apa ya momennya. Jadi bulan-bulan-bulan-bulan tertentu itu bisa kita bisa dapat objek yang kita pengen mm -hmm. dan waktunya itu menyesuaikan dalam kurun waktu bulan itu. Mm -hmm. Kayak istilahnya satu tahun itu ada bracket-bracket tersendiri gitu loh. Nah ada juga yang Uh, kalau kita mau moto meteor shower itu hmm. ada ada waktu-waktunya tersendiri nah hmm. kalau kalian mau pengen tahu jadwalnya itu kalian bisa mulik di websitenya NASA ya di NASA atau memang termasuk di aplikasi saya tadi hmm. Star Tracker itu biasanya dua hari sebelum misalnya ada kejadian astronomi hmm. dia ngasih-ngasih oh, ngasih apa namanya kayak pop up gitu hmm. eh hey, dua hari lagi mau ada hujan meteor nih gitu hmm hati-hati meteor garden misalnya gitu. gitu <laughs> misalnya. Jadi udah ada udah ada pemberitahuan sama ngasih tahu letaknya hmm. misalnya dia letaknya di sini di sini dan di gambarnya pun ada kayak hmm. kayak bintang jatuh gitu. Nah, ngomongin bintang jatuh itu memang susah-susah gampang. Hmm. Bahkan aku moto net fotografi banyak itu mungkin bisa dihitung Sam, baru ada satu meteor jatuh yang itu tuh memang susah banget gitu. Memang butuh momen kalau memang gak hujan meteor itu memang di waktu yang pas, di tempat yang pas, di tempat yang pas ya jelas gelap dan macam macem ya. Sama biasanya sudut-sudut itu yang susah sebenarnya. Kadang-kadang kita udah setnya udah oke, okay, terus ternyata uh, hujan meteor ini Uh, ada di misalnya gugusan cancer misalnya mm. atau gugusan apa yang bicis itu ada di belakang misalnya mm. tuh. yang di belakang itu isinya lampu-lampu mm. jadi sama mm. aja nggak kelihatan ya mm. gitu sama waktunya sih waktunya kita harus long exposure-nya sampai burp oh, bener-bener uh, shutter-nya kita tahan uh, kita becet lagi uh, tapi gitu. uh, tekniknya uh, beda beda banget ya tadi ya dari foto-foto uh, yang sebelumnya Oke, oke. Nah, selain waktu, uh, ada juga nih uh, yang pengen aku tahu, karena uh, salah satu apa item, bukan item sih, apa ya istilahnya ya, uh, subjek ini tuh mempengaruhi juga hasil dari foto kita. Nah, yang nggak kalah penting itu lokasi. Nah, itu istilahnya seberapa pentingkah lokasi yang kita. Ambil buat hasil foto yang kita pengenin, bro. penting banget, ya. Hmm. penting banget, dalam arti gini. Kadang-kadang kayak misalnya kita mau moto landscape, tapi night fotografi gitu kan. Kita kan nggak, uh, apa namanya? Objek kita kan nggak cuma langit ya. Kadang-kadang hmm. kita nambahin objek yang di bawah hmm. yang foreground-nya gitu hmm. loh. Nah, itu tapi memang susahnya di situ kita nyari foreground yang bagus. Untuk menangkap yang di belakang, lah itu sebenarnya komposisi yang jadi susahnya. Di hmm. situ, nggak banyak tempat di Indonesia yang bisa gitu, kecuali yang tempat tempat memang sepi banget sama hmm. jauh banget. Kesusahannya lebih di situ sih. Oh, oh. Maksudnya, sepengalamanku aja bisa aman banget main kayak gitu tuh di Indonesia. Indonesia Timur itu baru hmm. bisa bener-bener luas, ya, luas dalam artinya, oh ini objekku ada di sini sampai seperti itu. Objekku di sini aku mau ngambil angle yang seperti ini sampai susahnya seperti itu. Sedangkan kalau di pertama, Jawa-Jawa ya kan mungkin uh, yang pada fotografer-fotografer di gunung mungkin yang mungkin bisa leluasa mungkin oh, saya okay kan lah. susah ya naik gunung ya <laughs> jadi ya malah turun gampang <laughs> turunnya gampang naiknya ya Allah naiknya, <laughs> nah, kayaknya itu kan ya jadi mungkin para fotografer-fotografer yang ada di gunung memang mungkin kok di Jawa itu lebih diuntungan lah hmm. nah uh, aku mau mau tanya nih jadi hmm. Lokasi mana aja sih yang udah udah pernah kamu samperin ini ya? Ah, kebetulan tuh aku tuh suka jalan-jalan kebetulan kebetulan. Sebenarnya suka jalan-jalan dulu, baru suka fotografi. Bukan fotografi dulu, baru suka jalan-jalan gitu. Tapi kok masih segini? Nah, makanya kadang-kadang <laughs> suka bingung gitu Kadang-kadang aku berdoa nah. tuh juga nggak diijabah. <laughs> iya hmm. gini akhirnya. Ya kalau paling jauh ya aku sampai Kupang. Daerah NTT sana, NTT sana memang, bahkan di NTT sekarang pun juga jadi tempat observasi buat Milky Way di sana no. jadi di situ di Indonesia buat observasi di situ, saking sepinya, saking enaknya, bahkan keluar tempat penginapan aja ngelihat langit itu udah, udah bener-bener isinya bintang banget gak saking sepinya gitu Sampai situ sih aku paling sama, mungkin tempat-tempat yang... Menurutku oke okay. pokoknya kalau saran dari aku sih Masalah lokasi itu ya Nggak e, terlalu Bukan nggak terlalu penting cuma kayak hmm. eh, lebih kreatifnya kita aja sih sebenarnya hmm. Kreatifnya kita maksudnya bahkan seengel kecil pun Kayak cuma kali kecil pun itu bisa jadi bagus kalau misalnya kita hmm. Kita oke okay ngambilnya gitu loh jadi ya gak, sebenarnya lokasi nggak terlalu jadi masalah yang penting tekniknya dulu lah bener ya? iya bisa ya. dikatakan seperti itu oke itu aja berarti uh, buat episode kali ini udah kita bahas semua tips trik lokasi, waktu, dan ya istilahnya apa ya uh, apa yang kamu harus lakuin buat memulai night photography nah gitu Benar. nah tapi uh, gimana ya yo? buat temen-temen ya. ini mesti ah nya pakai DSLR, full frame, oh, aku ah, frame yeah. lagi. Nah itu kan pasti sombong, uh, sombong. Ah sombong. Bisa, cuma cuma mm. buat HP bisa apa itu kan? Mm. Nah mungkin uh, bisa kita bahas tuh ya nanti. Mm. Jadi buat kalian yang cuma punya HP tapi pengen mm. hasil karena gini teknologi yang kan makin maju tuh uh, kualitas uh, apa gambar dari Kamera HP itu sekarang udah, uh, kalau menurutku sih, bisa nyanyiin. Like. lah, hmm. bener-bener. Apalagi bah, uh, bahkan uh, hasil dari smartphone itu ada yang lebih bagus daripada kamera DSLR. DSLR. Okay. Hmm. Jadi, ya, yang penting tekniknya dulu bener. Nah, karena teknologi juga maju banget. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana caranya buat uh, ngambil. Uh, apa istilahnya gambar yang kalian pengen tapi dengan HP bisa tunggu video berikutnya nah itu aja sebagus buat sebagus ya SLR nah, sebagus hmm. karena nggak harus dslr atau mirrorless hmm. HP pun Bener. bisa Bener. nah okay. itu aja jangan lupa buat like hmm. subscribe komen nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya oke okay. kita akhiri video ini sampai jumpa di episode video berikutnya oh, video berikutnya bye bye, bye, -bye.